Men yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amaluttaqullaha Hakkadukatih Wa la muslimun. Ya ayuhanna suttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsim Wa minha Wa batha minhuma Wa taquwaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham. Inna Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha. Wa kulu kawlan lakum a'malakum wa yakfir wa rasulahu faqad faza fawzan azeemah. Amma fa'ina sudaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Masyaral umuri muhdasatuhah Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Wa asyir muslimin Warafimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Di Sore hari ini kita bisa bertemu kembali di satu majelis yang mulia yang kita berharap kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, Menjadi kewajiban dari orang tua untuk mendidik, mengajari anak-anak mereka sehingga mereka selamat dari sentuhan api neraka. Mereka mendapatkan puncak dari kenikmatan Allah Ta'ala yaitu dimasukkan ke dalam surga. Maka kewajiban kita untuk membimbing anak-anak kita sehingga mereka senantiasa Berjalan di atas jalan-jalan Allah yang mengantarkan ke surganya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita ya, di awal surat al-mu'minun. Di ayat pertama sampai ayat ke-11. Allah taala menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi Orang-orang yang mereka dalam sholatnya dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali atas istri-istri mereka atau budak-budak mereka maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tidak adun. <Syukur> maka barang siapa yang mencari di belakang itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Waladhinahum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga terhadap amanah dan perjanjian. Waladhinahum ala sholawatihim yuhafidhun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ula'ikahum ulwarithun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Aladhinah yarithun alfirdausahum fiyakhalidun. Mereka ini orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka di dalamnya kekal selamanya. Ya, masalah Muslimin, rahmatumullah. Ya, serangkaian ayat-ayat itu, kalau kita simpulkan, bahwasanya. Ada tiga jalan yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan surga firdaus. Yang pertama adalah keimanan. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Ma'ashral muslimin rahimahkumullah. Ketika kita menginginkan. Anak-anak kita. Masuk surga. Ketika kita ingin membimbing mereka. Ke surga. Maka ada tiga. Perkara yang harus kita ajarkan kepada mereka. Kita harus didik mereka di atas tiga perkara ini. Yaitu, bagaimana mereka memiliki keimanan yang benar, memiliki ibadah yang benar, memiliki akhlak yang mulia. Nah, maka orang tua Berkewajiban mendidik anak-anaknya di atas keimanan yang benar. Karena iman merupakan pokok dari semua pendidikan. Di atas keimanan inilah dibangun seluruh amalan, bahkan semua aktivitas seorang hamba. Dan kita mendapati banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang menyebutkan hanya orang-orang beriman yang akan mendapatkan surga Allah. Wa Maka persoalannya bagaimana kita mendidik anak-anak kita di atas keimanan yang benar. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para Nabi dan Rasul yang lainnya, mereka betul-betul mengutamakan dan menjadikan keimanan ini sebagai hal pertama untuk memperbaiki segala keadaan. Nah, kita bisa melihat berbagai macam umat dengan berbagai macam persoalan yang ada pada mereka. Tetapi solusi utamanya adalah keimanan. Semua Rasul menyatakan kepada kaumnya yang pertama adalah ya kaum ibnullahah malakumin illawahai kaumku sembahlah Allah tidak ada sesembahan yang benar untuk kalian kecuali dia Rasulullah 13 tahun di Mekkah memperbaiki aqidah dan keimanan manusia Rasulullah ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah, mewasiatkan agar yang pertama diserukan adalah akidah. Maka ma'asral muslimin, mari ketika kita ingin membimbing anak kita ke surga, didiklah mereka di atas akidah yang benar akidahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bukan akidah keyakinan menurut perasaan dan akal menurut adat budaya masyarakat, bukan karena hanya orang yang mendapatkan petunjuk kepada Siratul Mustaqim itu yang akan sampai ke surga. Maka kita diperintah untuk meminta ihdinas Siratul Mustaqim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Taala, "Fain amanu." Bimithri ma'amantum bifakodih tadau. Jika manusia beriman. Sebagaimana kalian beriman. Maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Banyak manusia atau orang tua yang lalai dalam perkara akidah ini, lalai dengan masalah keimanan, bahkan tidak sedikit dari orang tua yang tidak tahu bagaimana mengajarkan iman kepada anak-anaknya, bahkan tidak sedikit orang tua yang. tidak memahami keimanan dengan benar. Apa saja yang harus diimani? Banyak manusia itu mengatakan kami beriman, kami beriman. Tetapi hakikatnya mereka belum beriman. Ya. ya. Ada sebagian kaum yang Allah katakan, "Aqalatil amanna." Gulam ya kan? Sebagian orang badui mengatakan kami telah beriman. Allah perintahkan berasulnya, kalian belum beriman. Kenapa? Karena cara berimannya, apa yang harus diimani itu tidak sama dengan apa yang diimani oleh Rasulullah dan para Sahabat. Ya, maka di sini hal yang sangat penting untuk kita apa? Mempelajari masalah keimanan. Jadi rukun iman yang enam. Itu harus betul-betul dikuasai. Iman kepada Allah. Itu apa saja yang harus diimani. Apa yang wajib diimani terkait dengan iman kepada Allah. Dan masing-masing rukun juga demikian. Iman kepada malaikat. Apa sih yang harus diimani? Sampai iman kepada takdir. Ini kemudian diajarkan kepada anak-anak. Sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Ya. Dengan cara yang bisa dipahami oleh anak-anak kita. Ini cara menuntun anak kita menuju surga Allah Ta'ala. Ada banyak yang bisa kita lakukan sebetulnya. Bagaimana... Menumbuh kembangkan keimanan kepada anak-anak kita. Banyak. Cuman dikarenakan ketidaktahuan itu. Sehingga terjadi kesalahan. Terjadi kebingungan. Bagaimana mengajarkan. Bagaimana mendidik anak di atas keimanan tersebut. Nah, ini hal pertama untuk membimbing anak kita ke surga. Mereka harus memiliki apa iman yang benar. Tugas kita untuk mengajari mereka. Nah, selanjutnya Tentang masalah ibadah ya, Masalah ibadah Banyak sekali Perkara ibadah Yang Itu Mengantarkan seorang ke surga. ya Kalau di rangkaian ayat ini, disebutkan ada sholat. Ya, ada zakat. Nah, dua hal. ya Ini seringkali kita dapatkan di dalam Al-Quran, itu apa? Bergandengan. Ya, seperti di Al-Bayyinah, Allah Ta'ala katakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَا Tidaklah mereka diperintah, kecuali agar beribadah, hanya kepada Allah saja dengan memurnikan semua ibadah untuk Allah ta'ala dan mereka diperintah untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. banyak sekali ya ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwa Salat dan zakat ini mengantarkan seseorang ke surga. Maka kita harus ajarkan ibadah-ibadah kepada anak-anak kita. Bagaimana salat yang benar. Bagaimana puasa yang benar. ya, Bagaimana zakat yang benar. Haji yang benar. Ini hal yang sangat penting. Banyak orang tua kadang tidak peduli dengan Kondisi ini. Tidak peduli. Khususnya dalam perkara sholat. Ya, Al-Quran. Ya, mengingatkan kita. Sebagai orang tua. kita apa? Wa'mur ahlahu. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu. Untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Ya karena memang ini perkara yang besar salat itu. Wa innaha lakabiratun 'alal Sesungguhnya salat itu perkara yang besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya Sehingga untuk mendidik anak-anak agar bisa Menjaga dan menegakkan sholat. Rasulullah khususkan perintah itu. Rasulullah kasih waktu. Untuk persiapan mengerjakan sholat. Selama tiga tahun. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia tujuh tahun wadzribuhum alaiha wawum abna'u asr pukullah anak kalian kalau tidak mau sholat ketika usia 10 sehingga diharapkan anak itu ketika memasuki usia balik yang disitu dia terkena beban-beban syariat dia apa? Hmm? dia sudah terbiasa menjaga sholatnya. Akhirnya di situ, ya, 7 tahun diperintahkan sholat, kemudian berapa? 10 tahun dipukul. Berarti apa? Diberi kelonggaran selama tiga tahun untuk melatih anak kita sholat. Cuman kebanyakan orang tua kan laleh. Ah, masih kecil biarin aja. Gak kontrol. ya Saya ingat ada seorang tua. Yang dia itu sangat perhatian terhadap perkara sholat anaknya. Setiap kali azan dia ingatkan sholat dulu. Mainnya nanti. Itu orang tua tidak akan berhenti dari mengingatkan sholat. Sampai anak itu sholat. Kalau belum sholat. Itu kayak alarm itu. Ya. Alarm itu kan bunyi kan. Oke okay, kita nggak peduli. Kita nggak matikan. 5 menit bunyi lagi dia. Alarm itu. Ya. Sampai kita sholat. Ini Masya Allah. Orang tua yang luar biasa. sampai dia kadang harus mengalah anaknya nggak mau ke masjid nggak apa-apa yang penting kamu sholat sampai segitu gitunya gitu loh. karena ingat ya salah satu yang menjadikan ya seseorang itu masuk neraka apa kata Allah Taala lam Nakung. Minal eh ya. Kami dulu ketika di dunia tidak termasuk orang yang menegakkan sholat. Itu yang menyebabkan orang terseret ke neraka. Masalah kumfis sakor. Apa yang menyebabkan kamu berjalan menuju neraka sakor? Salah satunya apa? Lam minal musallim. Kami tidak termasuk. Orang yang menegakkan sholat. Ya, di samping Allah Taala menyatakan kepada kita, inna sholatat tanha alif iwal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Maka ayah bunda yang saya muliakan, ya, ketika kita ingin menjadikan anak kita baik, ingin anak kita berjalan di atas jalan petunjuk. Kawal mereka agar mereka menjaga dan menegakkan sholat-sholatnya. Nah, ini hal yang sangat penting untuk dipahami bersama. Jadi ada pendidikan ibadah. Nah, cuman yang yang sulit tidak mudah adalah bagaimana menjadikan anak itu melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan. Ya kalau mengajarkan Mengajarkan tata cara sholatnya gampang kan? Ya enggak? Ngajari tata sholat itu gampang. Yang sulit bagaimana membangun kesadaran. Bahwa sholat ini adalah kebutuhanku. Itu yang sulit. Maka tadi. Wastadur Aleha. Kamu harus sabar. Di dalam memerintahkan anak-anakmu. Mengerjakan sholat. Mungkin ada di antara orang tua kita mengeluh. Kenapa anakku masih nakal? Kenapa anakku masih melakukan hal-hal yang tidak baik? Padahal dia sudah mengerjakan sholat. Nah, kita tanya, dia sholatnya itu terpaksa atau karena Allah? Ya, kebanyakan anak-anak itu -anak sholat kan karena takut. Kan? Sehingga hal ini tidak memiliki pengaruh. Berhadap perilaku. Nah. Makanya. Pendidikan akidah. Pendidikan keimanan. Ini menjadi. Prioritas pertama. Lihat bagaimana Rasulullah. Mendidik manusia saat itu. Aisyah radhiyallahu terhadap cerita. Ya alhamdulillah ayat-ayat yang pertama kali turun perintah yang pertama pertama diberikan kepada kita adalah tentang keimanan untuk mengimani Allah mengimani hari akhir sehingga ketika itu sudah kuat ibadah apapun itu bisa kita jalankan coba kalau misalnya yang pertama adalah apa? Kamu gak boleh berzina, ya. Kita tetap aja berzina, dilarang minum homer. ya. Kita akan minum homer aja. Kenapa keimanan kita itu belum kokoh, belum mapan? Maka, ketika akidah keimanan para sahabat itu sudah kokoh, lihat mereka tuh jalan semua. Harus berinfak. Jangankan bayar zakat. Gitu loh. Jiwa mereka. Urbankan. Dengan penuh. keridoan Untuk Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Maka ini. Dalam rangka. Ya, membimbing anak-anak kita ke surga, ayo kita serius dalam menanamkan keimanan. Pendidikan iman, mari kita serius. Kemudian perkara ketiga, yaitu tentang masalah akhlak mulia. Rasulullah katakan Masya'un afkal fi mizan Qiyamah Tidak ada Sesuatu yang lebih berat Timbangannya Nanti pada hari kiamat dibanding Akhlak yang mulia Adi Rangkaian ayat ini disebutkan Beberapa akhlak Kita Menjaga kemaluan Ya Kemudian tidak melampaui batas, menunaikan amanah, menjalankan perjanjian. Ini diantara akhlak. Ya. Dan ini, akhlak ini juga merupakan buah dari keimanan. Ya. Orang mukmin itu memiliki akhlak yang mulia. Seorang mukmin dia tidak akan pernah bohong. Maka, Maka, al muslimin rahimakumullah, ya hendaknya kita betul-betul mendidik anak kita di atas akhlak yang mulia akhlak yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul menyatakan Wa liutam makarimal akhlak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak karena pada saat itu bangsa Arab sudah memiliki sebagian akhlak-akhlak yang baik, yang mulia. Tapi ada juga akhlak-akhlak yang jelek, maka inilah yang disempurnakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak yang baik seseorang bisa mendapatkan pahala yang tinggi. Dengan akhlaknya Seseorang bisa mencapai derajat. Orang yang berpuasa di siang hari, sholat di malam hari. Dengan kebagusan akhlaknya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan ketika ditanya tentang albir. Apa itu kebaikan ya Rasulullah? Albiru husnul khulub. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Semua akhlak yang baik itulah baik. Maka Masraul Muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita menanamkan keimanan mendidik anak di atas ibadah mengembangkan akhlak mulia pada anak? Maka ada satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kita, para orang tua. Yaitu keteladanan. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik, yang benar. Untuk anak-anak kita nah, Orang tua akan mengalami kesulitan Untuk menumbuh kembangkan keimanan yang benar Jika mereka tidak mempraktekkan akidah yang benar Dalam kehidupan kesehariannya Coba, misalnya kalau kita perhatikan orang tua yang senantiasa berdoa hanya kepada Allah Maka anaknya pun akan ikut berdoa kepada Allah Tetapi kalau orang tuanya gak pernah berdoa kepada Allah Bahkan melakukan perbuatan syirik Maka anaknya pun akan ikut-ikutan Meskipun kita ingatkan kamu itu harusnya berdoa hanya kepada Allah Dia gak akan mau Dia akan ikuti orang tuanya dia gak akan berdoa kepada Allah. Ya. Jadi keteladanan penting. Dalam hal ibadah juga demikian. Orang tua harus menjadi contoh. Bagaimana anak akan mengerjakan sholat kalau dia tidak pernah melihat orang tuanya sholat? Bagaimana anak akan menjaga sholat ketika orang tuanya melalaikan sholat? Maka perhatikan ayah bunda, kenapa kita harus menjadi contoh? Anak itu memiliki sifat meniru yang sangat kuat. Coba mungkin nanti yang punya anak usia berapa? Dua tahun, tiga tahun. Itu ketika kita melakukan sholat di rumah, dia mesti akan ikut-ikut. Meskipun gak bener gitu loh. Nirunya belum bener tapi dia sudah meniru. Ikut sujud, meskipun sujudnya itu dia belosor gitu kan. Itu dia maksudkan untuk meniru ya kan. Maka, ini hal yang sangat penting. Ketika orang tua membaca Al-Quran, maka anak pun akan ikut mudah sekali membaca Al-Quran juga. Nah, dalam hal akhlak mulia, lebih-lebih ingat ya, anak ketika masih di rumah. Artinya belum sekolah. Itu ukuran baik dan jelek itu orang tuanya. Apa yang diyakini sebagai kebaikan, ya itu adalah apa yang dikerjakan dan diucapkan oleh orang tua. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua, ayo itu berarti jelek. itu aja. Maka hati-hati ya. Ayah, Bunda, rahimakumullah Ya, jadi ini sangat penting sekali. Cuman seringnya kadang kita itu tidak menyadari telah memberikan apa contoh akhlak yang tidak baik. Berapa banyak orang tua itu ya tanpa sadar mengajari anak untuk berbohong. Ya lo? No? kita capek mau istirahat datang tamu ketok pintu hmm. apalagi tahu oh ini tamunya mau nagi hutang misalnya ketok itu maka kita seringan dapati orang tuh eh bilang ayah keluar ayah nggak ada di rumah ini kan tanpa sadar menjadi model percontohan yang keliru Ibu-ibu yang punya anak perempuan akan lebih mudah ketika diperintah menutup aurat. Kalau dia juga menutup aurat, mudah. Ya, bahkan nanti, ketika melihat ada ibu-ibu yang tidak menutup aurat, anak kita keheranan, "Siapa itu kok gak nutup aurat?" Kan udah terbiasa, maka... Ayah bunda yang saya muliakan, sebagus apapun teori dan model pendidikan, maka semua itu membutuhkan keteladanan, butuhkan contoh. Maka mari kita ikatkan anak-anak kita dengan contoh teladan terbaik dari umat ini. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi dan kita sebagai orang tua menjadi perantara karena kan Rasul sudah meninggal anak kita nggak melihat kan maka kita yang memberikan keteladanan kepada anak ini loh Rasul itu begini. Ya, Rasul itu begini, Rasul kalau sholat begini, Rasul kalau bicara begini dan seterusnya. Kita menjadi apa? Katalisator yang mengantarkan anak untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. dan peranan orang tua. Itu sangat vital. Sangat menentukan. ya Khususnya. Untuk anak-anak yang masih kecil. Ya, karena orang tua adalah. Teman duduk. Bagi anak-anaknya. Orang yang sering berinteraksi sering berkomunikasi dengan anak, itu adalah orang tua. Dan Rasul sudah membuat gambaran yang sangat indah. Teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Teman duduk yang jelek seperti pandai besi. Maka ayo, kita sebagai orang tua, memerankan diri sebagai teman yang baik untuk anak-anak. Anak kadang ya, kadang ayah bunda, anak-anak kita itu dipuji karena orang tuanya atau dicela karena orang tuanya. Sebelumnya kita dapati misalnya seorang anak mungkin berperilaku yang kurang baik, kemudian apa disangkutkan dengan oh dasar anaknya Fulan, gitu kan? Karena apa Fulan ini jelek gitu bahkan kita lihat ya ketika ada anak yang melakukan kejelekan diingatkan dengan orang tuanya, oh, bapakmu itu Ustaz, bapakmu itu kiai kan gitu kan, bapakmu itu orang soleh, masa kamu berbuat demikian gak layak gitu loh, maka mari, ya jadi teman duduk yang baik. Jangan menjadi tukang pandai yang akan membakar anak kita sendiri. Berapa banyak anak itu hancur. Binasa. Karena orang tuanya. Coba. Kira-kira bisa hadirin bayangkan. Anak-anak. Orang-orang yang tertangkap karena korupsi. Gimana beban mentalnya? Ngeri kan? Bapaknya pencuri itu udah. Wah ini mentalnya down, Ya kan? Bapaknya. Wah ketahuan selingkuh. Waduh. Habis kita. Nah. Maka sekali lagi ayah bunda yang saya muliakan peranan orang tua itu sangat sangat vital sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita saabawahu yuhawidanihi auyunasiranihi auyumadzisanihi Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, padahal asalnya setiap anak itu lahir di atas keislaman, di atas fitrah. Maka kedua orang tua yang akan menuntun anak-anaknya ke surga. Atau ke neraka. Tergantung orang tua Maka kalau kita mengatakan anak-anak kita adalah buah hati. Maka mari selamatkan mereka. Yang paling penting adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Menuntun mereka untuk sampai ke surga Allah. Bukan masalah apa? Pemenuhan materi dan seterusnya. Nah. Ingat kedua orang tua yang menjadikan. Apakah iman anaknya benar? Apakah ibadahnya benar? Apakah akhlaknya mulia atau tidak? Itu orang tuanya. Ya. Misal orang tua punya keyakinan sufi, ya, anaknya biasanya juga jadi sufi. Orang tuanya beribadah dengan berbagai campuran betah, maka anaknya pun juga akan ikut. Maka hati-hati, ini tanggung jawab kita. Ini yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala. wa kulukumas ulun, an Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap keadaan akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Atas orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini, hadirin yang saya muliakan, ya, mayoritas pendidikan itu dilakukan oleh ibu. Oleh ibu. Yang terjun langsung mengajari, mendidik, melatih. Ini... Mayoritas adalah para ibu. Tapi penanggung jawabnya adalah ayah. Ya kan? Maka dibutuhkan kerjasama yang baik. Sikap tolong-menolong yang benar. ya, Sehingga diharapkan kita ini menjadi keluarga di dunia. Sampai nanti juga berkumpul sebagai keluarga. Di surga Allah tabaraka wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani tugas besar ini yaitu misi penyelamatan anak-anak kita dari api neraka. Nah, baik. Mau ada tanya jawab? Saya perhatikan, belum selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tapi bagaimana pandangan Islam mengenai anak autis? Ya. Itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Menciptakan. Makhluk. Itu ya sesuai dengan kehendaknya. Wa Ya Allah ciptakan. Apa yang Allah kehendaki. Allah yang membentuk ciptaannya maka memang ada kemungkinan ya, ya Allah menciptakan manusia itu ada yang sempurna ada yang tidak sempurna ya bahkan ada yang mungkin tidak sempurna akalnya tidak sempurna apa namanya uh, mentalnya mungkin ada yang tidak sempurna sarafnya sehingga menjadikan manusia ini manusia-manusia yang tidak normal Ya, atau dalam bahasa pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya termasuk autis ini juga demikian. Ya, tetapi kita juga ingat Allah Taala telah mengabarkan setiap penyakit itu ada obatnya. Kecuali satu ya kematian atau penyakit tua ini nggak bisa. Udah tua ya tua. Gak ada tua, kemudian oh, ada obat untuk menjadi muda kembali, Nggak ada. Maka autis, hakikatnya ada obatnya. Ada terapi-terapinya. Sehingga anak autis pun bisa berkembang secara normal. Seperti anak pada umumnya. Ya. Bisa diobati misalnya dengan Al-Quran. Ya, tinggal dilihat sebab-sebabnya apa. Maka ini kembali kepada ahli. Biasanya apa? Kembali kepada ahli saraf. Atau kepada terapis yang memang dia ya, berkecimpung di dunia terapi seperti itu. Nanti kalau udah ketemu sebabnya, oke, okay, nanti baru dicari solusinya, terapinya bagaimana. Dan ternyata banyak kok anak-anak autis ya, ternyata setelah gede, dia menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hafal Al-Quran dan sebagainya, dan nanti autis itu juga ada level-levelnya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang, yang perlu dan harus dimiliki oleh orang tua adalah apa ya? Keimanan bahwa ini adalah takdir dari Allah, sudah ada ketentuan dari Allah, yakinlah ada hikmah besar. Dengan Allah memberikan kepada kita anak yang autis seperti ini, sehingga kita akan menjadi tentram, nyaman. Itu. Terima, syukuri anak apa adanya. Ya, belum tentu anak autis itu adalah kejelekan bagi kita. Ya, bisa jadi itu adalah kebaikan untuk kita semuanya. Ya, syukuri. Kemudian apa? Tadi lakukan upaya-upaya untuk memberikan solusi. Kapan seorang anak dikatakan fitnah bagi orang tuanya? Ketika dia mengganggu keimanan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa taala. Jadi anak itu posisinya seperti harta, ya? Almalual bannun hayat dunia anak harta itu perhiasan dunia. Nah maka harta itu satu sisi nikmat, satu sisi ujian. Bah. Ketika dia mencari harta dengan cara yang tidak benar, itu kan berarti harta fitnah. Ketika dia tidak membelanjakan di jalan yang benar, menjadikan dia bakhil. Menjadikan dia sombong. Maka harta itu adalah apa? Nah, anak juga demikian. Nah, maka dulu anak itu menjadi apa? salah satu faktor untuk berbangga-bangga. Khususnya anak laki-laki. Jadi dulu itu orang, kalau anaknya banyak. Laki-lakinya banyak buat dia akan sombong, menyombongkan diri. Aku ingatkan, Alha Kumut Takathur telah melalaikan kalian. At -ka ya termasuk takathur bilbanin dengan anak-anak, banyak-banyakan dengan jumlah anak, bahkan lebih. Bahasa saya, lebih gila lagi mereka. Berbangga-bangga dengan banyaknya orang yang sudah mati dari keluarganya. Nih, ini tuh. Keluarga saya yang mati udah banyak tuh. Sampai gitu-gitunya loh. Ya. Kemudian ketika anak itu menjadikan seorang ayah. Akhirnya apa? Mencari rezeki dari cara yang haram. Dengan alasan apa? Untuk menghidupi anaknya. Ini anak berarti apa? Fitnah menjadikan orang uh, ayah tidak ke masjid karena apa saking cintanya kepada anaknya dia nggak mau tinggalin anaknya ya cuma ya. juga seorang ibu ya jadi dikatakan fitnah ketika memalingkan dari ketaatan ibadah kepada Allah tabarokah watahallah ya maka dengan kehadiran anak itu seorang ayah istiqomah enggak cari rezeki yang halal. Dengan kehadiran anak ayah ini istiqomah enggak ibadah kepada Allah taala. Ya, dengan kehadiran anak apakah ayah ini oh, tetap menjadi seorang yang pemberani berkorban di jalan Allah atau jadi pengecut. Ya kan? Jadi banyak sekali fitnah-fitnah itu. Sehingga apa? Sebagian orang mengatakan bahwa al-aulat Ya, anak itu adalah apa? Majbana wa ma'bukhalah. Anak itu menjadikan seorang itu apa? Penakut dan bahil. Ya, Ini diakui atau tidak? Dulu ketika misalnya belum punya anak, kita itu apalagi belum punya keluarga ya. Kita punya harta itu oh, udah infak itu sudah enggak mikir. apa? Ngapain anak enggak punya? Tapi setelah punya anak, mikir kan uh, ini masa depan anak saya, nanti gimana? Saya harus sediakan tabungan untuk sekolah anak-anak saya. kan, Mulai bakil. Ya. Dulu ketika masih bujang, belum punya anak misalnya, Wah, itu kalau naik motor tuh pemberani dia. Ngebut-ngebut aja kan. Sekarang gimana? Dia takut-takut. Kenapa? Nanti kalau aku mati, anakku siapa yang belihara? Iya <laughs> kan? Kadang-kadang, nah, itu secara umum, ya, bagaimana ketika mau diminta untuk melakukan jihad, berinfak, dan sebagainya. Kadang anak itu menjadi fitnah, menjadikan orang tua itu apa? Penakut dan pelit. Bagaimana mensikapi kondisi? Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang awam akan keimanan yang benar. Anak hanya memperoleh pendidikan agama dari pondok pesantren. Ya, minimalnya kedua orang tuanya, ya, minimal kedua orang tuanya harus memiliki keimanan yang benar. Kedua orang tuanya harus berusaha menciptakan, mengkondisikan lingkungan yang baik untuk anaknya. Maka tadi. Yang menentukan itu orang tua. Ya. Anak akan hidup di lingkungan yang baik atau tidak, kan orang tuanya yang menentukan. Yang memilihkan rumah kan orang tuanya. Ya. Maka kalau, kalau lingkungan keluarganya masih awam tentang akidah yang benar, ya kewajiban orang tua untuk mendidik mereka, mengajari mereka, memahamkan mereka tentang akidah yang benar. Itu satu sisi. Sisi kedua adalah apa? Ya kita bentengi anak kita sendiri. Hati-hati. Nanti, apa namanya, saudaramu, pamanmu itu masih punya pemikiran yang menyimpang loh. Punya aqidah yang tidak benar. Hati-hati. ya Jadi kita bentengi. Jangan menyerah. ya Jangan menyerah. sulit ini keluarga saya. Ya, hidayah itu di tangan Allah ta'baraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. ya Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat. Dan semoga Allah ta'ala terus membimbing kita. Siqamah di atas suratul mustaqim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh